Sesuai janji saya di video sebelumnya yang saya deklarasikan terkait berdirinya gerakan LBH yaitu gerakan lawan Baser hoax yang tugasnya mengungkap para Baser-Baser Fox sampai ke akarnya. Nah, untuk itu saya akan memberikan hadiah sebesar 20 juta, ya dua juta rupiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalang di balik baser hoax yang sedang diburu. Contohnya, ya siapa nama admin channelnya? Siapa nama editor videonya? Siapa konten kreatornya? Siapa penulis naskahnya? Dan di mana sarang mereka? dua 20 juta kawan. Target operasi pertama kita adalah berburu Baserhot channel YouTube Politik Indonesia. Ini, channel Youtube Politik Indonesia. Tunjukkan yang mana? Karena ada dua ya, ada dua channel Politik Indonesia. Nah, salah satunya ini. Silakan dibuka channel ini ya. Perhatikan. Mengapa channel Youtube Politik Indonesia ini harus kita ungkap? kamu begitu pertanyaannya. Channel youtube tersebut secara jelas dan meyakinkan masuk ke dalam kategori baser hoax. Nah ini, makanya harus di take down. Ini saya beberkan beberapa fakta-fakta, fitnah dan hoax yang ada di channel tersebut. Ya. Ini kawan. Nah yang pertama adalah... Postingan di channel ini pada tanggal 5 Juni 2022 lalu. Yaitu memfitnah Ibu Megawati Soekarno Putri dengan judul video. Nah ini, Kural PDIP diambang kehancuran. Di depan Jokowi dan media mega menangis sejadi-jadinya. Dan video dengan judul ya Jokowi usir Megawati dari istana Akibat ulah partainya Ada juga itu kawan? Ada juga ya Sertanya pada tanggal 5 Juni Ibu Mega tidak menangis di istana Dan Pak Jokowi juga tidak pernah mengusir Ibu Megawati dari istana negara itu kawan. Itu ini ini ini fakta yang pertama ya, ini fakta yang pertama. Kemudian kita lihat fakta kedua, postingan di channel ini tanggal 22 Juni yang memfitnah Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini dia ya, ada. Bapak Prabowo Subianto dengan judul Cina Mampus, kelewat batas, Anca, ancaman, ancam binasakan Ahok. Prabowo berakhir, babak belur. Ini yang kedua guys. Tidak pernah ada berita Pak Prabowo mengancam binasakan Ahok. Tidak ada. Tidak ada kawan. Ini yang kedua ya, fakta fakta yang kedua ini. Kemudian kita lihat yang ketiga, yaitu postingan di channel tanggal 28 Maret 2022 yang memfitnah Bapak Anies Baswedan dengan judul "Nah" ya. Berita viral, temukan dokumen rahasia Anies Baswedan kembali diburu KPK, berita terbaru. Faktanya, pada tanggal 20 Maret tahun 2022, tidak ada pengungkapan dokumen rahasia, dan Anies Baswedan tidak diburu KPK. Itu faktanya, kawan. Postingan yang keempat, ini yang postingan keempat, di channel ini pada tanggal 17 Mei 2022 yang memfitnah ibu puan Maharani dengan judul ini nih ya viral PDP hancur lebur semua sepakat puan ditendang ini dia makanya PDIP tidak hancur lebur dan tidak ada kesepakatan menendang puan Sampai saat ini Puan masih menjadi ketua DPR RI dari Partai PDIP. Saudari ini kawan. Yang berikutnya. Yang kelima. Ini ada postingan di channel ini tertanggal 9 Juli 2022. Yang mana di situ yang memfitnah Bapak SBY ini Bapak SB yang di ini kawan dan Mas Ahaye dengan judul Firol 4 nah. sore ini jam 5 sore SB dan AHY dicumpul ap paksa aparat ternyata gara-gara ini padahal faktanya pada tanggal 9 Juli 2022 tidak pernah ada penjemputan paksa oleh aparat. Hanya menyebar fitnah ini ya, channel ini hanya menyebar fitnah. Ini kawan. Kemudian yang ke yang keenam yang saya sampaikan ini. Nah, postingan di channel ini pada tanggal 17 Mei 2022. Hoax terhadap Ibu Puan Maharani dengan judul Viral Serangan balik ganjar telak Puan dibuat menangis histeris Oh Mbak Faktanya Tidak ada bukti yang menunjukkan Bahwa Mbak Puan menangis histeris Gara-gara serangan ganjar Tidak ada Pada tanggal 17 Mei 2022 itu Tidak ada Ini lagi ada yang ketujuh nih, ya postingan yang ketujuh. Jadi saya tidak ambil semua postingannya ya, ini saya ambil yang ini aja dulu. Postingan ketujuh. Nah Ini ada postingannya di channel ini tanggal 17 Mei 2022. Ya mau fitnah Bapak Mahfud MD dengan judul nih yang dibawa nih, nih ya ini nih. Sinaw dipecat dari Menko Polhukam. Nasib Mahfud MD jadi begini. Faktanya Mahfud, Mahfud MD masih menjabat mengkompol Tidak dipecat. Ini kawan. Jadi saudara-saudaraku. Bahwa channel Youtube Politik Indonesia ini menyebar hoax. Hampir seluruh videonya berupa false connection, ya, false connection dengan judul yang mengarang dan berbeda dengan isi video. ini ini. Channel itu politik Indonesia melakukan pencemaran nama baik terhadap tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sangat kita hormati. termasuk mantan presiden. Jadi ada Ibu Mega, ada Pak SBY. Karena itu, nah, saya membuat tergeoperasi lawan Basethoek channel youtube politik Indonesia ini kawan saya mengajak kepada sahabat kurak Indonesia dan netizen Indonesia bahkan komunitas hacker-hacker Indonesia yang sudah banyak berteman dengan saya di, di media sosial mari bersama-sama untuk mencari informasi yang dapat duluan laporkan ke saya Laporkan ke saya siapa sosok dan dalang di balik channel Youtube ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu channel Youtube Politik Indonesia. Ya. Saya dengan sungguh-sungguh dan sudah menyiapkan Uang, saya akan berikan kepada saudara-saudaraku hadiah 20 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalang di balik channel youtube politik Indonesia 20 juta 20 juta sudah siap dananya sudah siap Ini bukan main-main. Sudah siap. Sekali lagi saya berikan saudaraku semua yang yang dapat ini. Hadiah 20 juta rupiah bagi siapapun yang berhasil mengungkap siapa sosok dan dalang di balik channel Youtube Politik Indonesia. Hmm. Terus pertanyaannya seperti apa? Hmm, Di sini ada pun ketentuan hadiah giveaway lawan Fox Channel Youtube Politik Indonesia sebagai berikut. Dicatat baik-baik kawan. Satu. Mampu membuktikan sosok. Atau dalam dibalik hoax politik Indonesia. Ada bukti berupa dan tidak terbatas. Pada nama orang, kelompok, alamat ya. lengkap, nomor telepon atau email, peran orang tersebut di channel atau akun Vox Channel itu politik Indonesia. Ketentuan pertama itu ketentuan pertama, ketentuan kedua bukti harus bisa diverifikasi. Ya sehingga bisa dengan jelas diketahui bahwa sosok tersebut merupakan pemilik atau pengelola bahasa Fox channel Youtube Politik Indonesia. Itu ketentuan kedua. Ketentuan ketiga, informasi mengenai bahasa Fox Politik Indonesia dikirim ke email lawan gmail.com lebih jelasnya alamat email saya akan taruh di deskripsi bagian di tiktok DM ya, karena ada larangan uh, dalam komunitas tiktok untuk mencantumkan alamat-alamat seperti ini Tentang keempat pemenang yang berhasil mengungkap Sosok di balik buzzer Fox, channel Youtube Politik Indonesia akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai 20 juta rupiah. Uangnya sudah siap. Hadiah akan dikirim dalam bentuk cash, kalau pak cash atau bisa via transfer bank. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang atau yang mendapatkan informasi ini, akurat ini. Untuk menjaga keamanan pelapor, nama dan identitas pelapor akan dirahasiakan, dirahasiakan, tidak disebar ke publik dirahsiakan jika ada dua orang atau lebih yang berhasil mengungkap pelaku baser hoax channel youtube politik Indonesia maka akan dilakukan pembagian sesuai jumlah informan dan sesuai dengan kelengkapan informasi yang diberikan pemenang akan diumumkan di channel YouTube dan di TikTok saya dengan tidak menyebut identitas secara gamblang untuk melindungi identitas pelapor. Keputusan saya ini untuk menentukan pemenang tidak dapat diganggu gugat. Ayo saudara-saudaraku bagi siapapun Anda, siapapun sahabatku semuanya yang punya informasi dalang di balik channel Bahasa Fox YouTube Politik Indonesia, kirimkan informasi Anda ke email yang saya taruh di deskripsi video saya. Kalau di YouTube DM, ya, eh, kalau itu di YouTube, kalau di TikTok DM saya. Saya juga mengundang saudara-saudaraku, sahabatku, untuk bergabung menjadi patriot online. Sebagai satgas, sebagai satuan tugas lawan baser hoax dalam gerakan LBH. Atau gerakan lawan baser hoax. Ayo sebarkan informasi ini. Mari kita ungkap pemecah belah bangsa. Para baser hoax, kita ungkap dan tumpas baser hoax sampai ke akar akarnya. Jangan lupa, ya saya juga di sini menekankan kepada seluruh sahabatku komunitas hacker Indonesia yang terkadang berkomunikasi saya di TikTok, yang saya kata, pernah katakan. Bahwa hacker ini adalah pejuang pembela kebenaran untuk melawan hoax tanpa digaji Tidak ada yang gaji mereka. Kita lawan parah basar-basar hoax ini yang sering memberitakan fitnah-fitnah. Tentunya sama. Kita give 20 juta. Ini semua kita lakukan semata-mata demi untuk tetap menjaga persatuan Indonesia. Apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya, ini yang lain-lain. Ini kawan, semoga informasi ini ada manfaatnya dan tolong sebarluaskan, karena ini baru saya deklarasikan kemarin. Saya akan pertimbangkan ke depan untuk membentuk jaringan LBH atau lawan baser fox di setiap provinsi atau di setiap wilayah NKRI untuk membentuk jaring sehingga bisa melawan baser-baser fox baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat Lokal atau daerah, kita bentuk. sementara. Untuk saat ini, saya dulu yang memulai, kita lihat hasilnya. Demikian sebenarnya, tolong bantu bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam om um swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. DKi Wafakbar NKRI harga mati.